Para bintang-bintang dan bila ku mulai merasa, merasa kesunyian, sakit aku yang. Ber dalam kehampaan, teriak terpatah bata. Semua dalam keraguan, aku dan semua yang ter. Kita Aku kan menghilang Tanpa kat maham Lepasku melayang Biar dalam bintang-bintang tentang hati kita dalam mimpi yang sempurna hmm. Aku kan menghilang Dalam pekat mahal Lepasku melayang Biarlah ku ber Tentang Arti kita Aku akan menghilang Dalam Pekat mahal Lepasku Memang aku bertanya pada bintang-bintang tentang hati kita.